Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lagi dengan saya guys, Cak Mojib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya Rabbana, alamin. Oke okay, guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian ya, banyak sekali yang request di Instagram nih teman-teman sekalian. Nah, di sini video tentang kisah sejarah Melayu yang jarang didengar. Nah, di sini dari Melayu YouTube lagi guys ya. Nah, buat teman-teman semua jangan lupa untuk di like share komen dan subscribe-nya ke Melayu YouTube. Link-nya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Don Daniel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Melayu bijaksana dengarkan. Tahu ke ketika so orang Allahumma salli alaihi hmm. Allahumma salla salamatan yang Beh, bukan bagi hari tu tak ingat. Tak apa saya nak sebut apa kat tuan-tuan. Tuan-tuan, ah dah ingatlah. Dulu masa orang ingatlah, ingatlah Allah bagi balik. Dulu masa orang-orang Melayu macam kita ni belajar di tanah Arab Antara contohlah, paling senang sekali. Sheikh Syekh Duk Patani, Apa nama? Sheikh Abdul Samad Al Palimbangi. Hak ni antara yang famous. Hak famous-famous ni. Tak tahu lah. Famous, pakai so, yang jenis okay. sandak kat tiang-tiang Mekah yang berlungguk tu. Yang tu tak salah kira lah. Ni kira hak famous yang tuan-tuan kenal. Tahu lah tuan-tuan. Mereka-mereka ni ada tiang-tiang di Masjidil Haram, Mekah tu. Mereka nanti sandak kat tiang tu. Mereka buka kelas tafsir, buka kelas hadis, buka kelas pekah Tuan-tuan tu -tuan -tuan yang belajar mengenai pasapah Orang Melayu syarah Al-Quran dalam bahasa Arab quran kepada orang Arab Orang Melayu bagi kuliah tafsir Quran dekat orang Arab Betul Bukan kalau quran bahasa Arab Ya Al-Quran bahasa Arab tapi nak abang kata bijaknya orang Asia ni. Orang orang kau Asia sorry, orang Melayu ni. Orang kita bagi bukti lain ustaz, tak mau bukti tu. Okey. Saya bagi lagi satu bukti jangan terkejut. Dalam okey, sifat nabi nak jadi seorang nabi mesti kena ada empat sifat. Siddiq, Amanah, Tabligh, Fatanah. Fatanah, Siddiq apa? Nah. Amanah, amanah. Tabliq, menyampaikan. Fatanah bijak sana. Tidak ada negara dalam dunia yang dinamakan negara bijaksana, melainkan Fatani. Wow. Nah, Abang kata rakyat dia terlalu bijak sampai negara dia. Fatani! Apa makna kalau satu negara Fatana. dinamakan Fatani. negara bijaksana? Orang Arab bila dia turun, dia tengok, Ya Allah, pandainya Sebab dia pukul nama bijaksana. Allah! Lagi like, kalau kau betang mana jumpa jumpa Thailand Thailand dah kena dah. Oh, Siam. Pasal tukar Thailand. Ah. Thai free land land free land. Tanah bebas. Okey okey. Aceh, memang Patani orang dia bijak sana cerdik. Tok Arab mai dia kata ya Allah cerdiknya bubuh nama negara, negara Patani, negara bijak sana kerana rakyat dia semua bijak sana. Masya-Allah. Boleh faham? Okey, satu lagi soalan. Getir lagi ni. Manila. Eh, Manila. Abang, kasi-siak menda diri lah. nak tanya. Siapa? Ibu negara Filipina. Abang, ingatkan ini. Silap lah. Silap, silap, silap soalan. Manila. Ah, tak lah, abang boleh lah. Manila. Apa nama asal Manila? Kat Manila. Haa, tuduk kena buat kat sekolah. Manila untuk pengetahuan semua ni ayahanda dan bunda anak-anak sahabat ni yang saya nak abang ni dengar elok. Manila nama asal dia macam mana boleh terbit Manila tu? Mana boleh satu orang dia tidur-tidur. Oi -tidur? bangun. Aku nak bu nama negara Manila lah dengar macam sedap sangat. Tidur bangun. Bang, bang. Bu nama Manila. Gano? Dem sian semak. Manila kata asalnya adalah Fi amanillah, dalam keamanan dan jagaan Allah. Fi amanillah, manila. Ah. Dia pasal apa? Orang boleh buat lagu tu dekat kita tu? No? Dia padamkan sejarah kita, dia bagi musnah sejarah dekat Mekah. Tengok orang Mekah tu. Maaf lah. Tuan-tuan, saya cerita ni, saya tahu orang rakam saya, saya tahu suara saya orang boleh denak. Saya tahu ada sebagian ustaz-ustaz yang mana terlalu fanatik dengan uh, Saudi, dengan dengan dengan Mekah Madinah depa nanti dengar apa yang saya cakap, saya kata saya cakap fakta, nak tolak-tolak dengan fakta balik. Saya tak takut. Saya betul-betul betul, betul, betul, betul sih. Dekat Mekah tengok macam mana depa musnahkan kesan-kesan sejarah peninggalan Nabi. Bak pembesaran masjid yang tu biari, tak mahu kacau. Tapi saya nak sebut. Bak kesan-kesan sejarah. Masjid-masjid para sahabat. Dia roboh, dia musnahkan. Sedangkan dia boleh reconstruct balik dia. Bagi jadi cantik. Apa salahnya ada masjid. Lepas tu ada satu lagi masjid. Tapi masjid tu buka dinding dia semua. Orang boleh semayak bawah bumbung dia saja, Buat macam dewan tu. Apa masalahnya? Pasal apa? Peranak buang semua. Tujuan dia apa tuan-tuan? Cujuan dia nak bagi habang kata kesan sejarah tak ada. Tuan-tuan, saya ada pergi luar negara. Saya pergi luar negara. Saya tengok setiap tempat yang bersejarah. Mereka buat bagi jadi elok. Sebab apa? Esok ni, 25 tahun akan datang kalau orang tanya. Islam ni betul ke ada Muhammad? Ada. Mmm, tak nampak pun kesan dia. Tengok pula negara putih. Betul ke Julius Caesar ni ada? Dia kata ada. Mana bukti dia? Itu dia tempat peninggalannya. Maka, hak budak-budak baru lahir ni, hak ni tak ada apa-apa. Hak ni ada. Hak ni yang betul Allah! Sebab... Allah. Sebab... Mekah sekarang, Madinah sekarang... ...dipegang oleh orang-orang Bani Sa'ad, Bani Saudi ni... ...yang berasal daripada orang-orang Yahudi dia merampas hak milik penduduk tempatan yang diberi gelaran al-ashrafi. Saya ulang sekali lagi, al-ashrafi. Oh, Setelah saya naskih. Siapa yang Abu Mekah buat aje? Flight nanti 17 hari bulan ni yang the latest yang paling ni. Ada? Ada. Okey. Nanti kalau sempat jumpa orang Arab tanya. Pati cakap Arab tak? Aja tak payah cakap Melayu pun tak apalah. Dia tak faham cakap anak-anak sudah. Jangan salah tunjuk sudah ada sengah no. orang tu. Dia pun mengaji Arab. Kamu mengaji hari tu bahasa dia anak-anak. Anak-anak, anak-anak, anak-anak. Lah-lah, bila jumpa Ustaz nak cakap anak-anak lah. Anak saya hantar kamu. Bila dia jumpa Ustaz, Assalamualaikum. Ana nak pergi mana? Ana nak... Hak Ustaz ni dia tanya, Ana aku nak pergi mana? dia saya nak pergi mana ikut hang hang tanya orang. apa dia nak kata hanta nak pergi mana ustaz dia jadi ah betul, betul betul betul mana ikut hang <laughs> cuma saya nak mak tahu orang Arab tempatan Mekah dia gelaran mereka adalah al-asyraf orang-orang yang mulia ni dirampas kuasa oleh keturunan Saud Sebab dia tak namakan Bandar Hijaz lagi Dia tak nama dia jadi Kingdom of Saudi Arabia Kenapa? Kenapa dia nama Pemilik Kingdom itu Saud Sedangkan itu tanah bebas Tanah haram bukan milik siapa-siapa Okey Sejati tak tanah haram milik seseorang? Mana ada Nabi pun tak bawa nama dia Betul tak? Betul sih, betul Percaya Sebab orang Islam nama Macam koran nama ni kan. No, no. ada dalam masjid ni, saya yakin ada yang dah seminggu tak baca Al Quran, sebulan tak baca Al Quran, setahun pun ada orang tak baca Al Quran. Allah. Cenong Allah nak jaga kita. Betul. Oh, dah tuan-tuan maaf lah no. Saya boleh buat lawak tapi benda tegas saya tegaslah. Takkan nak kata, "Da ada ni ada tak baca Al Quran ni." dekat dekat. Kenapa? Itulah keadaan kita, tuan-tuan. Saya nak sebut mai saya cerita sikit. Cerita ni saya dapat cerita ni daripada guru kami tuan guru Dato' Harun ni. Okay? atau kami pergi ziarah Dato' Harun Din Biasalah Ustaz-Ustaz muda -Ustaz ni dia tak boleh pijau sangat Tadi saya jumpa Haji pun Haji peringat lagi saya Kata Ustaz, ingat, jangan lupa asal usul kita Jangan lupa tahun mana kita mengaji, kena ingat Saya kata InsyaAllah saya tak lupa Kita kena pergi mengaji, kita kena pergi belajar Saya balik asbab pun balik itu macam Ada apa nama Islimah ulama padang lalang Masyarakat dengar kuliah juga, nak duduk Hantar isteri saya balik rumah-mak dia Nak pergi nak masjid juga Tak punya ji, ilmu tak ada. Saya nak sesuatu kat tuan-tuan jatuh abang. Lupa, oh, kita tak menang. Tak ada skrip, lupa. Tak mah, kau tak apa ni nak saya? dah? Oh, ah ya, cantik. Memang saya hang bijak. Keren. Saya so, tahu ni saya dapat pasal sejarah-sejarah tonggur Dato' Arun bila kita pi nak minta nasihat nak mintak supaya dia tegur kita kot ada salah silap tak kena tang mana-mana kita mintaklah dia nasihat kita jadi bila kita masuk tu dah tuan guru datuk arun sambut kita rekat bila masuk kita masuk masuk salam-salam cium-cium dia semua dia masuk bila masuk dia jalan dululah dia tunjuk jalan jadi dia duduk kat sofa tengah-tengah Ustaz-Ustaz lagi Ustaz, Ustaz, Ustaz, Ustaz, Imam Buddha pun ada, Ustaz Sayyid Abdul Qadir Al-Jufri pun ada, Ustaz Sayyid Abdul Risham, Tuan Padang pun ada, Ahmad pun ada, masuk masuk masuk, masuk. Tu Saya masuk last kali, Ustaz Don! Ustaz Don! Duduk sebelah saya. Saya duduk sebelah tunggu. Maknanya dia cerita ni, saya dapat masa saya tengok bibi yang ada masa dia nak cerita. Memang setelah dia, dia cerita sambil dia pegang pahala dia. Jadi saya cerita benda ni sebab dia suruh saya beritahu kepada semua orang. Insya Allah saya sampaikan, tak lari berkaitan insya-Allah. Tuan-tuan famous dengar. Tadi masa saya mai saya main dengan Ustaz Sabudin. Saya kata, "Bdeh, malam ni kalau ada orang jual CD aku nak cari Sheikh apa nama? Husaini." Saya kata kat Ustaz Sabudin, "Kalau ada orang jual CD kalau ada Sheikh Husaini simpan satu kat saya noh." Apa kasih dia tu. Orang kata Sheikh Husaini, siapa dia orang? Sheikh Husaini. Lain ni orang pakat dah yeah. dengar paling top, Sheikh Mashari, Rashid Al Afasi. Lepas tu Sheikh Mahir, lepas tu Sheikh-sheikh legend, Sheikh Sudais, Sheikh Surain, Sheikh Sa'id Al-Umaidy, Muhammad Khalil Al Ghosari. Tapi saya nak tanya dalam sejarah mereka ni ada seorang lagi terselit. Nama dia Sheikh Huzaifi. Mana dia Sheikh Huzaifi tu tuan-tuan? Sheikh Huzaifi. Mana dia Sheikh Huzaifi tu tuan-tuan? Suatu hari nanti haji pergi okay, Mekah ha tak. Bila kita duduk Mekah, dia ada televisyen dalam kita punya hotel. Dalam televisyen kita tu kita tekan channel hak mula-mula. Kalau kita duduk di setaraf Mekah, channel hak mula sekali channel Mekah. Channel Mekah ni dia tak ada lain melainkan kamera yang ada di seluruh Masjidil Haram tu, dia akan ambil shot sini, shot sini apa uh, apa dia, dia kata apa? Kamera ni, ha, dia tangkap ramai orang tengah semayang sini. Kalau siapa buka TV tu lah kan, nampak orang tawaf ah, kan. Ah, dia ah, ada okay, kamera ni yang nak Kalau duduk di uh, Masjid Nabawi, channel mula sekali, Masjid Nabawi punya channel. Ya. Yeah. Makna dia, siapa yang beli channel Saudi, akan dapat channel ni. Makna dia, dia satu dunia boleh tengok. Macam kita kat Malaysia Kita buka semayang Aisyah tadi, sebelum semayang Aisyah. Dia tunjuk orang nak tawaf, satu dunia boleh tengok time tu. Setahun lalu ada seorang pemimpin daripada Iran nama dia Khomeini. Dia mai siarah masjid Tabuk. Yang ni tengok ni dah masuk siarah sikit ni. Boleh. Sini siapa siarah angkat tangan? Sini. Hai, hai, orang angkat tangan siarah apalah. Ada siarah ada saja. Memang kata handsome sangat orang-orang siarah ni. serentak langsung. saya nak cerita dekat tuan-tuan. Hak dia polis oi. Bila presiden turun masjid Nabawi, maknanya dia punya masjid kata dia botak juga. Jadi turunlah semua-semua turun naik sirah. Masjid Nabawi, main masjid Nabawi untuk kena singgah ziarah Nabi. Ni tuan-tuan dengan adik-adik Ni cerita ni tak dapat kalau Bila dia main siarah Ketika itu, Imam waktu itu Syekh Uzefi. Jadi, hak presiden saya sebut nama dia tadi, tu, tak payah ulang dua tiga kali. Ingat-ingat, tak ingat sudah. Pasal dia masuk tu sampai-sampai, kalau tu nanti kita setempat. Kalau kita orang biasa lebih, lebih, lebih, lebih. Kalau kita orang biasa lebih. Katalah Imam lagi Nabi dia ada makam Nabi, batu makam tu kena ambuak, makam tu kena hormat. Dekat sini dia ada macam pelantar. Oh kita tak tak boleh naik atas tu sebab dia nanti bubuh macam penghadang macam ni tinggi. Jadi, ya, Kita tak boleh cakak tu. Ha ah, dia kita duduk luar ajalah boleh buat lagu tu. Kan ada senon nangis, apa hak luar tu lah. Tapi bila orang-orang memerintah bersama-sama, kan? oh dia ni atas ni. Dia nah, naik atas ni dia masuk. Dia pilah duduk kat depan maqam Nabi kat pintu. Nangis. Habis depan maqam Nabi tu. Dia pi dekat maqam Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita tengok gambar kan. Betul tak dekat pintu dia tu kan dia ada macam lubang kat tengah tu. Pasal tak? Dia ada lubang-lubang yeah, kat yeah, tengah tu. Maqam Nabi ada lubang dah. Kan? Maqam Abu Bakar ada lubang dah. Kan? Maqam Sayyidina Umar ada lubang kan? Dia pergi dekat lubang rumah Tuan Sayyidina Abu Bakar. Ini, ini Dato' Aram cerita kat sini. Dia masukkan mulut dia dalam lubang. Tui! Dia ludah! Allah oh, ni cerita main kasak ni. Kalau ludah pun boleh tuan-tuan. Lidah lagi lah tak betul dah. Dia maki Sayyidina Abu Bakar. Kau kau, Syekh Husayniti di atas belah. Syekh Uzaf India minggu. Dia pergi pulak kat mahkom. Saya denok rumah. Dia masuk lebih sekali mulut dia dalam lubang kat mahkom saya denok rumah. Tui! Dia ludah pulak kat saya denok rumah. Oh, dia ni kata kasar dia ni. So, kat akhirat mampus dia jumpa dengan saya denok Dah ludah tu dia maki. Kok-kok, kok-kok, Dia maki, maki, maki, maki. Habis. Lepas habis tu, lepas habis. saya denok rumah tu, habis keluar. Ha? Lepas tu masuk. Sebab apa? Hari itu, hari Jumaat. Macam mana ni? Jumaat? Nak semayang Jumaat. Jadi semua orang duduk lah. Khotik ke apa? Syekh Uzaifi. Syekh bila Azan-azan tu dah naik bagi salam. Azan ke tu dia. Dah naik tu, dia bagi Itaqullah. Lepas-lepas Itaqullah tu, Syekh Uzaifi taruh lah. Apa ni hinah sahabat? Ingat kita ni siapa? Sahabat tu siapa? Orang yang duduk dengan Nabi. Makam dia sebelah. Nabi. Oh Syekh Uzaifi. Balun lah kawan tu. Saya nak tanya dia balun siapa tadi? Bukan presiden negara tu. Bila dia balun-balun kawan tu. Panas pun kau Bila dia panas pun dia bangun. Bila dia bangun presiden bangun. Menteri lain bangun. Bila semua bangun. Nak keluar. tonton tuan tahu siapa yang tahan dia yang tahan lepo adalah pembesar-pembesar Saudi. Dia pi kak depo dia tahan lepo. Hak ni yang bangun ni bukan Syiah. orang. Bercerita mak bangun. Yo, garam. Bicara. Bicara. Bicara. Dia Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. marah. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Bicara. Tahini dia tepah. Maksud saya kata kawan-kawan dia bangun. Silap lah. Allah. Lepas Batu dia bangun. Bila kata hak, ha, apa, presiden Iran dengan dia punya menteri dia tu, bangun. Pembesar-pembesar, saya sebutlah pembesar-pembesar Saudi, bangun. Didapatkan rekod tadi ni. Cool down, kan dia pas, suruh duduk dalam Khutbah tadi tu, duduk Duduk juga duduk Saya nak abang tuan-tuan jangan terkejut dah eh. Hak tadi perbuatan Perbuatan dia tu Kamera tu tangkap, minta nak no? Satu dunia tu no, tengok buatan tu Dan semua orang tahu peristiwa ni Allah Tapi Saudi punya pemerintah Tahan dia pas, suruh duduk Bagi selesai buang khutbah Habis khutbah sebenarnya macam Lepas maya Jumaat Syekh Huzaifi diberhentikan jadi imam Selama tujuh tahun Allahu Akbar Minta nampak Minta nampak tak dia punya sandiwara Punya dahsyat. Sebab tu hadis Nabi Kalau tuan-tuan buka hadis Nabi akhir zaman Dajjal Kan satu hadis Nabi Berkaitan dengan Dajjal Dajjal, dia akan datang ke seluruh pelusuk dunia. Seluruh pelusuk dunia, dia akan sampai ke kecari dua tempat. Iaitu Mekah dan Madinah. Madinah, ah, Itu semua tahu. Dajjal, dia punya pitnah dia, dia punya duk mai, dia akan lalu semua tempat. Makna dia apa? Pengkalan tambang boleh tambang. Hmm. Ah. Makna dia, dia akan sampai ke kita. Dia nanti mai duk tang kita lah apa semua. Tapi saya nak kata apa? Hadis tu saya tak mau baca tu. saya nak kata. Dajjal, bila dia sampai dekat apa nama Mekah Madinah, dia nak masuk, dia tak boleh masuk. Maka dia berkampung kat sebelah tu. Apa jadi Nabi kata? Orang-orang yang dengar orang elok-elok. Orang-orang yang ikut Dajjal, orang-orang yang sebenarnya dia munafik, dia mengaku saja Islam yang ada dalam tanah haram. Apa makna dia tentang bila Nabi kata lagu tu? Maknanya dalam tanah haram ni ada orang jahat. Betul. Bila dajal berkampung sebelah Mekah dan Madinah, maka orang dalam ni akan jadi panah. Maka mereka akan keluar berbondong-bondong, beramai-ramai keluar. Pi duduk berkampung dengan dajal masa tu baru orang semua terbukak mata kata, "Ya Allah, selama dini rumahnya jahat." Barulah orang buka mata masa tu. Oke okay guys sudah selesai videonya dan akbar itulah kisah sejarah Melayu yang jarang didengar termasuk yaitu orang-orang Melayu yang banyak juga di Mekah Al Mukarramah menjadi syekh menjadi pengajar di sana tafsir dan yang bisa dikatakan orang Melayu mengajar orang-orang Arab dalam segi tafsir Al Quran fikah dan lain sebagainya. Dan ketika saya juga di Arab Saudi ada guys ya di atas itu dari Fatani, dari Banjar al Banjari dan lain sebagainya Indonesia dan Malaysia di sana itu banyak sekali orang-orang cerdas orang-orang yang bisa dikatakan ulama seperti itu dan mereka mengajar di sana. Masyaallahalahu alaikum kalau kita melihat di sana faktanya juga secara turun temurun juga bakalan ada orang yang seperti itu yang senantiasa juga mengajar di situ guys banyak juga ada yang dari Pakistan dan lain sebagainya Ulama-ulama ya memang Masya Allah sangat-sangat cerdas Sangat-sangat soleh. Ya. Saya katakan seperti itu karena saya juga istilahnya Pernah berguru kepada beliau-beliau itu Dan Masya Allah apa yang saya lihat Apa yang saya pelajari memang berbeda sekali ya, Ilmunya tingkatannya Itu memang berbeda sekali dengan orang-orang kita Seperti itu guys Tapi memang akbar ya Ulama-ulama kita yang di Indonesia maupun di Malaysia itu Masya Allah Ya guru-gurunya yang belajar di Arab Saudi Yang belajar kepada syekh-syekh, Belajar di Mesir dan lain sebagainya Masya Allah semuanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu SWT untuk orang-orang kita Dimana orang-orang kita itu banyak yang terpilih menjadi ulama Menjadi ustaz, menjadi kiai Menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang saleh, Menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tapi ilmunya itu adalah warisan-warisan mana ilmu agamanya sangat-sangat tinggi sekali. Allahu akbar! Dan ini kisah ataupun sejarah juga yang diungkap oleh Ustadz Don Daniel yang terakhir, empat terakhir. Bahwasannya ada pemerintah, ya kan? Bisa dikatakan mungkin presiden lah seperti itu yang mencaci maki, yaitu kedatangan daripada Syiah itu sendiri, guys. Ya, semoga kita dijauhkan dan tetap dijaga Keimanan dan keislaman kita Di dalam hati kita oleh Allah Subhanahu Taala Sehingga kita tetap berpegang teguh Kepada Al-Quran dan Hadis ya, Kepada Al-Quran dan sunnah, sunnah Baginda Nabi Muhammad SAW ya, Terima kasih Ustadz Don Daniel Dan saya ngefans banget sama beliau Dari sejak pertama kali Saya mendengarkan ya Jadi masa itu Saya menjadi mutawif Di Makkah Al-Mukarramah ya, Orang-orang Malaysia dan saya juga berpakaian seperti itu pakai apa namanya itu bisa dikatakan surban seperti itu guys waktu itu dan banyak Jemaah-jemaah uh, yang komen nih, hey, macam sebiji usap Ustadz Don Daniel lah. <laughs> macam tu, dan saya juga kan belajar bahasa Melayu juga daripada Ustadz Don Daniel nih juga, ya kan? dengan ceramah-ceramah dia sehingga saya pun, oh masuk, oh macam nila kan. Uh. Oke okay, guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat semuanya yang sudah tengok video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.